Berikut ini adalah beberapa wirid dan amalan Aba Guru Sekumpul yang beliau sangat anjurkan untuk selalu diamalkan. Amalan yang pertama, kata Aba Guru Sekumpul, apabila membaca doa ini insya Allah diri menjadi terpelihara dari segala yang jahat. Dan segala masalah mudah diatasi. Bacaannya yaitu, Allahumma hamdu wa minka wa wa bikal musta'an. Dibaca 33 kali di waktu pagi dan sore. Amalan yang kedua adalah wirid sesudah sholat subuh. Dibaca sebanyak 27 kali. Fadilahnya adalah untuk mudah menghafal, kuat ingatan, terang hati, dan untuk penjagaan diri dan harta. Bacaannya adalah ya Qayyum, fala yafutu min wa ya Amalan yang ketiga adalah wirid sesudah sholat subuh dibaca 99 kali fadilahnya adalah supaya mendapat manfaat yang tidak terhitung banyaknya di dunia dan di akhirat bacaannya adalah ya mubdi i i. Lam fi min selanjutnya adalah amalan untuk istri yang sering keguguran jadi supaya tidak keguguran lagi supaya istiqomah membaca sebanyak 29 kali bacaan berikut ini yaitu Ya mubi. selanjutnya kata abah guru sekumpul Barang siapa yang melazimi membaca doa ini seratus kali sebelum tidur, insya Allah bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga atau mimpi. Yaitu, ya nur, ya mudab biral umur. Selanjutnya adalah mengamalkan solawat kotada. Fadilahnya insya Allah mata kita selalu terang sampai akhir umur dan tidak terkena penyakit mata. Bacaan solawat kotada adalah dan cara mengamalkannya adalah angkat kedua ibu jari di depan mulut sambil membaca solawat tersebut setelah dibaca 10 kali tiupkan di kedua ibu jari kemudian diusapkan pada kedua mata begitu seterusnya sampai genap 100 semoga bermanfaat Wallahu bi'ssawab wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh